masih kita membahas tentang perang badar atau lebih tepatnya setelah perang badar yaitu berkaitan dengan tawanan tawanan perang dari musyrikin yang ditawan oleh Rasulullah SAW alaihi dipersilahkan siapa yang mau menebusnya. Maka hendaklah menebusnya dengan pengganti dengan reward beberapa yang ditentukan oleh mereka oleh kaum Muslimin kecuali mereka mereka yang memang tidak memiliki kemampuan atau mereka mereka yang benar-benar fakir maka Rasulullah SAW dengan hikmahnya dengan kasih sayang dan harapan kalau mereka mau masuk Islam makarullah sallam membebaskan mereka dengan gratis. Ikun bin Kemarin sudah kita kisahkan tentang Abdul A's Ibn Rabi' Ibnu Abdul 'azza. Syibabul 'as Ibn Rabi' Ibn Abdul 'azza -Az, Ibn Ibn khatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Mantu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi Yani suaminya Zainab Anak perempuan Rasulullah Alaihi SAW yang ketika berduyun-duyun datang, para orang Quraisy ingin menembus keluarganya. Tiba-tiba ada utusan dari Zainab, anak perempuan Rasulullah Alaihi SAW yang membawa tebusan berupa kalung, tentunya kalung yang berharga, kalung emas yang diberikan oleh Khadijah Khadijah dulu Khadijah binti Khwailid radiyallahu ta'ala anha sebaik-baik istri Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam yang waktu itu adalah pedagang yang kaya maka ketika Zainab menikah dengan Abu'l'as Zainab memberikan hadiahnya adalah kalung emas yang sangat mahal harganya adqalataha biha ala Abu'l'as Khadijah memberikannya ketika Zainab masuk ke rumahnya Abu'l-As sebagai istrinya. Wabana alaiha dan membangun pertama kali rumah tangganya dengan Abu'l-As. Maka ketika utusan tadi datang, membawa kalung. Yang ternyata kalung itu adalah kalung dari Khadijah binti Khawaijid. Rasulullah SAW betapa rencuni hati beliau. Betapa remuknya hati beliau melihat kalung dari istrinya yang tercinta Khadijah yang pernah diberikan sebagai hadiah bagi Zainab ternyata diberikan sebagai tebusan untuk Abu La'w. -Ah. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, In raiy tum an tutluqulaha asira ha, wa terudu 'alayha ma laha fafgalu. Kalau kalian setuju untuk memerdekakan atau membebaskan Abu La'w. -Ah, Tawanannya Zainab, ini tawanan milik Zainab Maka bebaskanlah Dan kalungnya kembalikan kepadanya Ini kalau kalian sudi Kalau kalian riza untuk membebaskan Abdul az Dengan mengembalikan kepada Zainab Kalungnya maka lakukanlah Rasulullah SAW menyatakan seperti itu Karena sesungguhnya tebusan tersebut Haknya kaum muslimin Lihat Rasulullah SAW Walaupun Zainab adalah anaknya, walaupun Abu Lahab adalah mantunya, tetapi beliau tahu Rasulullah Sallam bahwa tempusan itu haknya kaum Muslimin. Maka Rasulullah Sallam memintanya dengan bahasa permintaan, bukan bahasa perintah atau instruksi, bukan bahasa komando. Tetapi bahasanya, kalau kalian setuju, kalau kalian berpendapat untuk memperdekahkan Abu Lahab dan mengembalikan kalungnya, kalungnya Zainab, maka lakukan. Kalau tidak, itu hak kalian faqalu na'am maka para sahabat menjawab na'am ya rasulullah kami ridho maka dibebaskanlah dan dikembalikan kalungnya hartanya milik zainab yang merupakan hadiah dari ibunya, zainab, uh, ibunya khadijah binti Khuailid, Wa'aqama'a'bul'as di Mekah. Setelah itu, Abul'as tinggal di Mekah. Wa'aqamat indah Rasulullah SAW Bil-Madinah. Sedangkan Zainab, Tinggal di sisi Rasulullah SAW Di Madinah. Hatta bainahuma al-Islam. Hingga mereka terpisah Dengan keislaman. Ya, yani, terpisah. Zainab tinggal di Madinah. Sedangkan Abu Abul'as tinggal di Mekah. Karena apa terpisah? Karena keislaman abul Lahm masih kafir sedangkan Zainab sudah masuk Islam. Hatta idza kana qobailil fathih hingga sampai dekat Fatuh Mekah Qobail fa al maksudnya hampir terjadi Fatuh Mekah Kharaja Abu al-Aas tajiran ila Syam. Abu al-Aas keluar untuk berdagang ke Syam. Dan kebiasaan beliau adalah berdagang ke Syam. Wa kana rajulan ma'munan. Dan Abu Al-As adalah seorang yang jujur, terpercaya. Bahkan mereka-mereka orang-orang Quraisy menitipkan barang dagangannya kepada Abu Al-As karena jujurnya, karena terpercaya. Ya'ni ma'muman, ma'muma, ma'munan bi malillahu wa amwalil rijalin min Quraisy. Dia terpercaya dan memegang harta-harta milik orang-orang Quraisy. Wa ad'uha ma'ahu. Dan mereka orang-orang Quraisy menitikkan barang-barangnya kepada Abu Lahab untuk dibawa berdagang ke Syam. Palam farir gamenti jaratihi wa akbalakafilan lakiyat husariyatul Rasulillah Sosalam. Sampai ketika pulang dari Syam, farir gamenti jaratihi selesai dari perdagangannya, wa akbalakafilan dan berbalik jadi yani pulang dengan berjalan dengan rombongannya. Tiba-tiba lakiyat -tiba, husariyatul li Rasulullah sallallahu alaihi wa ala beliau dihadang oleh pasukan para sahabat yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa adalah pasukan kecil yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi untuk mencegat pasukan-pasukan dagang Quraisy. Maka pasukan yang diutus Rasulullah sallallahu alaihi berhasil menghadang pasukannya Abu Lahab wa asabuma dan dirampas seluruh hartanya wa ajazahum hariban dan kemudian mereka dibikin tidak mampu melawan dan mereka pun lari hariban ini lari termasuk abul 'as sempat melarikan diri falamma qadimatus sariah bima asadu min malihi maka ketika datang pasukan tadi menemui Rasulullah SAW dengan apa yang mereka dapatkan, pampasan perang yang dijuluki dalam syariat dengan syaih. Dengan syaih yang mereka dapatkan ketika itu, Akbala Abul maka Abul As pun datang ke Madinah di malam hari. Tentunya, datang ingin meminta kembali barang dagangannya melalui Zainal karena dia tahu bagaimana hubungannya. Dia dengan Zainab Dan bagaimana Rasulullah SAW dengan Zainab Radiyallahu ta'ala anha wa ardaha Datanglah Abu'l-Az Tengah malam Hatta dakhla ala Zainab Menemui Zainab Ana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. biha, SAW Apa yang pertama diminta oleh Abu'l-Az Al-Ijarah Al-Ijarah itu artinya Meminta keamanan Dan disebutkan dalam riwayat Dalam hadis Baratulullah SAW menyatakan Yujiru min ummati adenahum Bisa memberikan Keamanan Dari umatku ini Orang yang paling rendahnya sekalipun Ini keistimewaan Islam Dalam negara Islam Yang bisa memberikan keamanan Bukan hanya orang-orang besar Tetapi adenahum Orang-orang yang terendah sekalipun Bahkan wanita sekalipun Boleh memberikan suaka politik jadi kalau ada peperangan antara negeri Islam dengan negeri kafir. Kemudian salah seorang dari negeri kafir itu datang ke negeri Islam. Tentunya mereka tidak aman. Akan dibunuh oleh kaum muslimin. Tetapi bisa seorang dari kaum muslimin melindunginya. Misalnya menyatakan bahwa fulan di bawah tanggunganku. Di bawah jaminanku. Barang siapa yang membunuhnya berarti dia membunuh orang yang aku telah jaga. Maka dia harus menebus dengan tebusan. Qanirina azakumullah. Ini dikatakan Yujir min umati adinahum akan bisa memberikan perlindungan dari umatku ini siapa yang terendah sekalipun wanita sekalipun. Maka Abu As meminta jaminan keamanan dari Zainab itu di malam hari. Maka falma kharaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala wa ilas subuh ketika Rasulullah keluar untuk salat subuh. Kabara, wa kabara nafs ma'ahu. Bertakbirlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengimami kaum muslimin salat hajat Wa kabara ma'ahu maka manusia pun bertakbir setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba setelah bertakbir semua, terdengar suara Zainab. Sarahat Zainab min sufatin nisa. Zainab mengucapkan dengan suara yang keras dari sufatin nisa. Dari tempat para wanita terdengar tentunya ke tempat para laki-laki apa kalimatnya yang diucapkan oleh Zainab ayuhal nas wahai manusia sungguh aku telah <tik> melindungi Abu as ibn telah menjamin keamanan abul as ibn demikian ucapan yang diucapkan oleh Zainab dengan suara yang keras terdengar oleh kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat Setelah selesai salat, Rasulullah sallam seperti biasanya menghadap kepada makmumnya, kepada manusia. Kemudian beliau bersabda, "Ayyuhanna, hal ma sami'tu? Wahai manusia, apakah kalian dengar apa yang aku dengar?" Nam. Mereka menjawab, "Na'am ya Rasulullah. Kami mendengar apa yang kamu dengar." Allah ama. kata Nabi. Sungguh demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, aku tidak mengetahui urusan ini sedikit pun hingga aku mendengar seperti yang kalian dengar. Ya ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kaum muslimin bahwa Rasulullah SAW tidak tahu menahu. Bahkan tahunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar suara Zainab sama seperti kalian mendengarkan suaranya. Maka kata Nabi, sesungguhnya aku demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, aku tidak tahu apapun kecuali setelah aku mendengar apa yang kalian dengar. Innahu yujiru alal muslimina adnahu adnahum. Dan kata Nabi, dan sesungguhnya. Innahu yujiru alal muslimina adnahum. Innahu, domirnya bukan kepada Zainab, Tetapi ini namanya domiru sya'an. Pemeriksaan itu hanya menyebutkan tentang keadaan bahwasanya hanya terjemahkan seperti itu bahwasanya akan memberikan perlindungan kepada kaum muslimin siapapun bahkan yang terendah dari mereka kaum muslimin ini akan bisa memberikan perlindungan adnahum yang terendah dari kaum muslimin artinya perlindungan Zainab tadi sah tidak boleh kalian mengganggu mengaguh Abu'l'af karena dalam hukum islam yujiru al-Muslimina al adenahum akan bisa memberikan perlindungan kepada seseorang kafir yang terendah sekalipun dari kalangan kaum muslimin, apalagi yang diatasnya. Suman sarafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada kala al maka Rasulullah Sallam pun pergi berpaling dari salatnya, meninggalkan masjid. Dan menemui ibnatihi, menemui anak perempuannya, yaitu Zainab. Faqala, ayyibunayyah, wahai anak perempuanku, akrimi matu'ahu. Wa la yakhlusanna ilaiki, fa'innaki la tahillina lahu. Lihat pesan Rasulullah kepada Zainab. Mendatangi rumahnya dan berkata, akrimi matu'ahu. Wahai Zainab. Perlakukan dengan baik sebagai tamu, Abu La'as. Tetapi jangan biarkan dia menyentuh kamu, karena dia tidak halal untukmu. Ini hukum Islam, tidak halal kalau seorang musyrik, sedangkan istrinya sudah muslimah, maka tidak sah. Otomatis, nisa, pun nikah, sah, an nikah, nikahnya batal. Tidak lagi sah, Abu Lhas untuk Zainab, maka mengatakan akrimi maswahu hormati dia sebagai tamu silahkan dia ya, beri makan, beri sesuatu yang memang sebagai tamu tetapi la yakhlusanna ilaiki jangan biarkan dia menyentuhmu Karena yani kamu bukan istrinya dan dia bukan suamimu sudah terbatalkan dengan agama ini dengan perbedaan agama fa innaki la tahillina lahu karena engkau tidak halal buat dia Ungu Abdullah bin Abu Bakar dari Abdullah bin Abu Bakar bahwa Nabi Rasulullah SAW mengutus ila syariyah, mengutus ke pasukan yang kemarin merampas harta dagang dari Abu Bas Rasulullah SAW mengutus seorang untuk menyampaikan pada mereka. Maka disampaikanlah kepada mereka pesan Rasulullah sallallahu alaihi wa Apa pesannya? Pesannya adalah Sesungguhnya, orang ini, ini Abdul As, kedudukannya di sisi keluarga kami sebagaimana kalian ketahui. Dan kalian telah mengambil hartanya dan mengambil barang-barang dagangannya. <tuh -tuh> Kalau kalian mau, rela, mengembalikan hartanya dan berbuat baik kepadanya, maka kami pun sesungguhnya suka yang demikian kata Nabi. aku suka kalau kalian mau mengembalikannya dan mau berbuat baik kepadanya wa kalau kalian menolak tidak mau mengembalikannya alladhi alaikum kalau kalian menolak pun sesungguhnya itu adalah fa'i pampasan perang yang Allah halalkan buat kalian bihi, maka kalian berhak untuk mengambilnya yang disilahkan kata nabi kalau engkau mau mengembalikannya dan mau membuat perbuat baik kepada Abu az yang kalian tahu bagaimana kedudukan Abu'l-Az. dengan anakku maka silakan kalian berbuat baik kepadanya dan kalian kembalikan semua barang-barangnya dan aku kata nabi suka yang demikian aku juga suka yang demikian tetapi kalau kalian menolak maka tidak mengapa kan sungunya itu adalah harta pampasan perang yang Allah halalkan untuk kalian fa antum ahqu bihi maka kalian berhak untuk mengambilnya. Ikwan bin Anas Tentunya para sahabat radhiyallahu alaihi majma'in selalu memilih yang paling afdal. Para sahabat radhiyallahu alaihi majma'in adalah orang yang dijuluki oleh Allah dalam Al-Qur'an dengan sabiqin. Sabiqin ila al-khairati bi'idznillah yang berlomba-lomba dengan kebaikan dengan izin Allah maka kalau mereka ambil itu hak mereka kalau mereka kembalikan maka itu adalah sesuatu yang disukai oleh Rasulullah SAW. tentunya mereka memilih yang lebih disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka mereka menjawab ya Rasulullah binaladhu alaihi wa Rasulullah tentu kami akan mengembalikan kepadanya Para alaihi hatta inna Sungguh, mereka mengembalikannya seluruhnya, padahal sudah dibagi. Si Fulan dapat ininya, si Fulan dapat itunya, si Fulan dapat ininya. Tetapi mereka semua berduyun-duyun datang mengembalikan apa yang mereka dapatkan dari pasukan Abu atau dari barang-barang dagangan Abul Lahab, hatta. Inner sampai-sampai ada mereka yang datang membawa ember, ini ember yang dari pasukan dia. bahkan ada yang mereka membawakan sesuatu tempat minum yang basah kulit kalau sudah basah biasanya sudah jelek. Ada yang datang membawa al adwah atau ada idawah, idawah tempat air dari kulit yang kecil kecil yang menurut mereka nilainya juga murah tetapi karena mereka mentaati Rasulullah sallallahu mereka membalikkannya walaupun sekecil apapun ember mereka kembalikan syinnah mereka kembalikan idawah mereka kembalikan hatta inna ahadahum la yaatiya bisyadam hingga salah seorang mereka ada yang mengembalikan asyadam as syadad itu khashabah kayu yang tadkul fi urudhay aljawal Kayu yang dipakai untuk mengikat dua barang keranjang di atas unta, apa itu namanya? Hey. Kalau kalian bilang biarnya pikulan, ya. Tapi ini bukan pikulan di atas pundak orang, tapi di atas punuknya unta. Hey. Kayu dikembalikan. Hey. Masya Allah. Demikian para sahabat rasulullah alaihim ajma'ah. <tuh> Hatta ruddu alaihimalahu bi asrhe hingga dikembalikan seluruh hartanya bi asri yang seluruhnya la yaqtid minhu tidak hilang sedikit pun fa mahtama ila mekkah. kemudian dibawalah oleh abul aas ke Mekah fa ila kulli di mal min quraish malahu maka abul aas mengembalikan kepada semua pemilik harta-harta tadi dari kalangan quraish hartanya ini punya kamu, ini punya kamu, ini punya kamu. Dikembalikan seluruhnya. Persis tidak berkurang sedikit pun. Dan kepada semua yang pernah menitipkan barang dagangnya kepada dia, dia kembalikan semuanya. Atau dia berikan hartanya, dia berikan hasilnya. Kalau laku, berikan hasilnya. Kalau nggak laku, berikan harta. Bendanya. Setelah selesai diberikan dan dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing, berkatalah Abu az kepada orang-orang Quraisy tadi, Ya, Quraisy. Wahai orang-orang Quraisy, apakah masih ada tersisa pada salah seorang kalian barang-barang harta-harta yang aku belum mengembalikannya dan kamu belum mengambilnya? Silahkan, apakah masih ada sisa barang yang belum kalian ambil? Oh, lulak, mereka menjawab tidak. Sudah kami terima seluruhnya Semoga Allah membalas kamu dengan kebaikan Fakad wajadnaka wafiyan keriman Kata orang al tadi memuja Abu'l-Az Sungguh kami mendapati engkau adalah orang yang wafiyan Orang yang jaga amanah Keriman dan dermawan All, Setelah mereka puas Setelah mereka berkata seperti itu Berkatalah Abu'l-Az Fa'ana Ashadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa Maka aku bersaksi di hadapan kalian bahwa aku telah mempersaksikan tidak ada ilah kecuali Allah yang berhak diibadahi dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masuk Islam dia di hadapan orang-orang Quraisy tadi. Mengikrarkan keislamannya dan berkata wallahi ma mana'ani minal islam indahu أن sungguh tidaklah menghalangi aku untuk masuk Islam kemarin ketika aku di Mekah, ketika aku di Madinah kecuali karena aku khawatir kalian akan menuduh aku ingin mengambil harta-harta kalian lihat ucapan beliau tidaklah menghalangiku untuk masuk Islam kemarin Ketika aku di Madinah Kecuali karena aku khawatir Kalian mengira aku akan memakan harta-harta kalian Maham maksudnya? Mungkin kita bertanya Kenapa tidak masuk Islamnya kemarin? Ketika di Madinah Bersama Rasulullah SAW Kenapa tidak masuk Islam waktu itu saja? Ya Rasulullah aku masuk Islam Asyadu la ilaha laluh Asyadu la Rasulullah Di hadapan istrinya Zainab Kenapa tidak saat itu masuk Islamnya? Kata Abu Al-Aas kepada orang-orang Quraisy tadi Aku tidak masuk Islam ketika di sana. Karena aku khawatir. Kalian akan mengira, Aku akan memakan harta kalian. Dan aku masuk Islam hanya karena ingin harta kalian. Ketika, kalau masuk Islam di sana, kira-kira apa yang terjadi? Abu La'af tidak akan kembali ke Mekah. satu. Yang kedua, harta pemasan perang halal buat kaum muslimin. Maka tidak perlu dikembalikan. Ngapain dikembalikan? Maka orang-orang Quraisy akan mengira, Oh, Abdul Aziz masuk Islam karena ingin memakan harta-harta mereka tadi Sehingga Abdul As menundang Tidak Setelah dikembalikan semua Sampai ke Mekah Dikembalikan ke orang-orangnya Baru kemudian menyatakan Aku masuk Islam Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Dan aku bersaksi bahwa Muhammad bin abdillah Min bani Hashim bin Quraysh adalah utusan Allah dan hamba Allah dan Rasulnya. Aku tidak masuk Islam ketika di Madinah karena khawatir kalian akan mengira. Ani innama arat tuan aku la amwalakum. Khawatir kalian mengira bahwa aku masuk Islam hanya karena ingin memakan harta kalian. Falma adzahallahu ilai kum faritum inha aslantu. Hingga ketika sudah aku tunaikan semuanya kepada kalian dan selesai, baru kemudian aku masuk Islam. ثم خرج حتى قدم على رسول kemudian beliau kembali ke Madinah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qon ibnu 'adzqumullah qum bi ini namanya Kerim benar kata orang-orang Quraisy ketika memuji Abu al-Aas ya innaka wafiun karim innaka wafiun karim wafi adalah yang menepati janji-janji dan menjaga amanah Sedangkan kerim adalah yang tahu balas budi tahu terima kasih ini kerim dan disebutkan dalam pepatah: "Wain kuntu ta akan terkerim memelak tahu, wain kuntu ta akan terlayim tak merada. Kalau engkau berbuat baik kepada seorang yang kerim, engkau akan bisa memiliki dia. Tetapi kalau engkau berbuat baik kepada Laim, maka niscaya engkau akan sakit hati." Apa itu kerim, apa itu la'im Kerim yang tahu terima kasih Sedangkan la'im sebaliknya Yang tidak mengerti berterima kasih Kalau engkau akram tal kerima Kalau engkau memberikan kebaikan-kebaikan kamu kepada orang yang kerim Orang yang tahu balas budi niscaya engkau akan bisa memilikinya Tetapi kalau engkau akram tal la'im Engkau memberikan kebaikan kepada seorang yang la'im Seorang yang jelek tidak mengerti terima kasih, gak ngerti balas budi. Percuma engkau berbuat baik pada mereka, tak merada engkau akan justru sakit hati kalian. Rasulullah SAW, memberikan kebaikan kepada Abu Lahab, sedangkan Abu Lahab adalah seorang yang kirim, yang tahu balas budi dan tahu terima kasih, maka dia paham ini menunjukkan bahwa benar-benar dia seorang rasul. Dengan kebaikan-kebaikan Rasulullah, kebaikan Zainab, kebaikan kaum muslimin yang mengembalikan harta-harta mereka yang sesungguhnya itu hak mereka, pampasan perang mereka, mereka kembalikan semua. Ini adalah kekariman para sahabat bahawa mereka adalah Al-Qurama, zamannya Karim, Kurama. Maka Abu'l-Az melihat bahawa Rasulullah SAW dan para sahabat adalah umat yang terbaik dan agama mereka adalah agama yang terbaik maka dia pun masuk Islam. Ini namanya karib. Qul <kullanina> ana'udzubillahi. Sayang sekali beberapa orang tidak mengerti terima kasih dan balas budi sehingga mereka diberi kebaikan sebesar apapun mereka tidak pernah mengerti tentang balas budi. Itu namanya laim. Rasul sallallahu Wa kana mimman thamma lana minal asari mimman munna alayhi bighairi fida'in Abu al-'As bin <tik> Rabi' wal Muthlab bin Hamd abi dikatakan alimun syam rahimahullah bahwa diantara nama-nama tawanan perang yang kemudian diberi kebaikan oleh rasulullah saw dan dimerdekakan tanpa tebusan itu bukan hanya Abu angas tapi ada beberapa orang di antaranya Abu Lahab ibn Rabi yang sudah kita bacakan kisahnya. Yang kedua Matlam ibn Abi Hamzah. Yang ketiga Saifi ibn Abi Rifâah dan yang keempat Abu Azza Abu Azza Amr ibn Abdillah ibn Utsman ibn Uhayth ibn Hudafa ibn Jumah. Kenapa mereka mereka selain Abu Lahab ini dimerdekakan tanpa tebusan? Karena dan orang ini seperti contohnya Abu Azza adalah orang-orang miskin orang yang dalam keadaan murtaj dan dia orang yang mustaj orang yang butuh bantuan orang miskin papa memiliki anak-anak perempuan lagi bukan anak-anak laki-laki kalau saja anak laki-laki dicaya anak-anaknya itu akan bisa membantu bapaknya iya kan tetapi anak-anaknya perempuan lagi Zabana Fakallana Rasulullah Sallallahu alaihi wa Maka Abu Azza Mengajak bicara Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi Fakala Maka dia berkata kepada Nabi alaihi wa sallam Ya Rasulullah Lakad a'rafta mali min mal Ya Rasulullah Lakad a'rafta mali min mal Aku tidak memiliki harta Ya Rasulullah engkau tahu bahwa aku miskin gak punya harta apapun wah ini ledu hajatin bahkan aku adalah orang yang papa yang butuh bantuan dan memiliki keluarga anak-anak perempuan ya rasulullah maka berikan kebaikan kepadaku lihat rasulullah allah seorang yang sangat kerim sangat kerim maka 'alaihi Rasulullah pun memberikan kepadanya wa hanya diberi perjanjian saja perjanjian apa yang diperjanjikan atasnya alaihi, ala perjanjiannya agar dia jangan mendukung siapapun dalam memusuhi Rasulullah SAW. jadi jangan mengulangi mendukung siapapun kelompok manapun bangsa apapun suku manapun dalam memerangi Rasulullah Shallallahu ala wa Alaihi Wasallam mendukung Allah alaihi agar jangan mendukung musuh-musuh Rasulullah Sallam seorang pun fakallah Abu Azza Fidalik maka Abu Azza menerimanya dan berterima kasih kepada Rasulullah Sallam dalam keadaan dia melihat akhlak yang tinggi dari akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka beliau pun memuji dalam bentuk sebuah syair. Wayan Kurfathullahu fi kaumij dalam syairnya Abu Azza memuji Rasulullah Sallam dan memuji keutamaannya di atas kaumnya. Di antaranya dalam beberapa bait bait syairnya berbunyi Man muballigin anil Rasul Muhammad. بأنك حق والملك حميد وأنت امرؤ تدعو إلى الحق والهدى عليك من الله العظيم شهود وأنت امرؤ بوأت فينا لها درجات سهلة وصعود فإنك من جاريته من حاربته لمحارب شقي ومن سالمته لسعيد من؟ um uh, man muballighun siapa yang mau menyampaikan dariku tentang Rasul Muhammadah binnaka haqqul malikun hamid subhan hamidu bukan hamida wazannya semua dengan dhamma hamidu wa syuhudu wa suudu wa saidu binnaka haqqul hamidu siapakah yang mau menyampaikan kepada Rasul Muhammad. Dia menyebut rasul, berarti sudah mengakui kerasulan Nabi sallallahu alaihi wa ala wasallam. Bi annaka bahwa engkau wahai Rasul adalah hak. Wal malikul hamidu dan Malik yang maha terpuji. Wa antam ruun tad'u ila haq dan engkau adalah seseorang yang mengajak kepada kebaikan, kepada kebenaran. Wal huda, dan kepada hidayah. Alaihik maka atasmu dari Allah persaksian persaksian karena Allah mempersaksikan kamu seorang Rasul. Wa antam ruun mabaatan laha darajatun sahlatun engkau adalah seseorang yang tempatnya di sisi kami tempat yang mulia tempat yang laha darajatun tempat yang memiliki derajat yang tinggi yang sahlah mudah tapi tinggi. Biasanya yang mudah itu rendah, biasanya yang mulia itu sulit banget. Tetapi Nabi berbeda. Mulia tapi mudah. Mulia tapi mudah. Lihatlah bagaimana pembesar-pembesar yang katanya mulia bagaimana rakyat jelata bisa menemuinya? Sulit. Itu namanya tidak sahlah Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sahlatun Mudah, ya ini sederhana, bergaul dengan siapa saja. Tetapi suud, tetapi dia dalam keadaan naik tinggi mulia. Engkau siapa yang memerangimu maka dia pasti akan kalah. Syaqiun pasti akan sengsara. Uman Salam dan siapa yang kau ajak damai lesaidu pasti dia akan bahagia lihat hujan yang terakhir ini kalau engkau wahyu Rasul ada yang memerangimu maka yang memeranginya akan kalah dan sengsara dan siapa yang bernama denganmu maka dia akan bahagia berarti ini mengakui ke Rasulah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Demikian bait-bait ciri yang diucapkan oleh Abu Azza di berdekatan dengan Rasulullah dalam keadaan tanpa tebusan apapun hanya karena kebaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia menghabarkan dirinya miskin dan terbukti memang diketahui kalau dia adalah seorang yang dahulu hajah dan dalam keadaan dia memiliki anak-anak perempuan. Ekonomi naazohumullah sehingga hukum hukum. Tetapi kekecualian ada saja. Bagi mereka-mereka yang tidak mampu. Kan berkenalan satu lain namanya Kerin. Karena Fidaul Musyrikin, yaumaidin, arbaat ala dirham. Berapa tebusannya setiap orang yang ingin menebus tawanannya dari kalangan musyrikin? Karena Fidaul Musyrikin, waktu itu tebusannya adalah arbaat ala bidirham, empat ribu dirham. Lehrajuli, ila albidirham. Dari 4.000 dirham 4.000 dirham eh, Sampai 1.000 eh, Antara 1.000 dengan 4.000 Illa man la shay'alahu Kecuali yang memang Tidak memiliki Dimaklumi Faman la rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Maka siapa yang tidak mampu Siapa yang tidak, tidak punya maka Rasulullah Sallallahu pun memberikan kebaikannya dengan memerdekakannya tanpa terbesar Wa Jam'i <tik> man Adapun orang yang ikut dalam perang Badr sekarang, yang ikut menyaksikan dan ikut berperang bersama Nabi Shallallahu pada perang Badr dari kalangan Muhajirin dulu. Berapa dari kalangan muhajirin? Dari kalangan muhajirin Yang dorobalah Rasulullah SAW Yang Rasulullah SAW memberikan bagian sahamnya Saham itu bagian uh, Pampasan perangnya Wa ajrihi Ya ini atau Apa lebih tepatnya Bagian dari harta pampasannya Itu ajrihi Sahmihi bagiannya ajrihi Bayarannya Berarti yang benar-benar ikut dan mendapatkan bagian pampasan perang. Berapa dari muhajirin? Dari muhajirin salah satu muasama nurajulah 83 orang. Wajmi Uman Shahid Badrul Minal Aus. Dan seluruh yang ikut dalam perang badar dari kalangan Aus bersama Rasulullah Sallam yang Rasulullah Sallam berikan bagian pampasan perangnya pada mereka adalah wahid wasitul. 61 orang. Muhajirin dari berapa? 83. Dari kalangan Aus berapa? 61. Wa sedangkan seluruh yang ikut dalam perang Badar dari kalangan Khazraj 170 orang. Berarti lebih banyak Khazraj daripada Aus, bahkan daripada Muhajirin. Aus dan Khazraj itu kalangan ansar. Maka seluruh yang mengikut perang badar dari kalangan muslimin yakni dari muhajirinnya dari ansornya, dan dari siapapun yang ikut dalam perang badar, yang mendapatkan duri balang hubisahmi, yang mendapatkan bagiannya dari pampasan perang, jumlah seluruhnya 314 orang. 314 orang. 83 ditambah dengan 61. Berapa? Kemudian ditambah lagi dengan 170. Berapa? Pas atau kurang? Nah, ada pengikut perang Badar. Bahkan kalau mau kalian nama-namanya satu persatu disebutkan dalam Sirah Ibnu Hisham Karena yang kita baca adalah ringkasan, di sini tidak disebutkan nama-namanya, tetapi dalam kitabnya disebutkan nama-namanya satu persatu dan siapa yang terbunuh satu persatu dan siapa tawanan dari orang musyrikin satu persatu. Demikian rincinya sejarah Islam. Demikian telitinya sejarah Islam. Dan silahkan cari sejarah-sejarah mereka-mereka agama-agama lain apakah ada yang serinci tidak ada, ini menunjukkan bahwa sejarah islam ini adalah benar-benar sejarah yang paling otentik yang diriwayatkan dengan senat dan disebutkan secara rinci sampai siapa yang ikut nama-namanya, siapa yang terbunuh nama-namanya dan siapa yang ditawan dari musyrikin nama-namanya dan siapa yang dimerdekakan dengan tanpa tebusan dengan nama-namanya yang sudah kita sebut tadi Dan juga siapa-siapa yang ditebus Dengan harta pampasan Dengan harta tebusan Yaitu sisanya ya Kita nantikan insyaAllah Pada kajian mendatang Dengan perang yang berikutnya Yaitu Ghazwat Bani Sulaim Di daerah Kadir Dan kemudian Ghazwat Tussawik Yang semuanya disebut dengan ringkas-ringkas Karena yang terbesar Adalah Perang Bader al Kubra yang barusan kita selesaikan kisahnya. Rasulullah wa Wa rahmah. wa wa warahmatullahi wabarakatuh.